Baiklah kami di sini sudah sampai di salah satu salon yaitu FS Laces dan langsung ketemu dengan orangnya dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang produk yang dipakai dari salon ini dan langsung saja. Terima kasih yang Kak izin kami bertanya-tanya tentang produk dari salon Kakak ya boleh? Yang pertama itu apa alasan Kakak yang membuat memilih produk ini? Untuk produk yang diesel ini kami digunakan karena Selain hasilnya bagus Harganya juga terjangkau Dan sudah terjamin Dia bertahan di pasaran selama 10 tahun, tahun ke Seperti itu hmm, Ada alasan lain hmm, Mungkin Sekilasnya cuma sedikit. Terus kenapa kakak lebih memilih produk ini dibanding yang lain? kan masih banyak produk yang lain dan pada makariza. Maka makariza ini seperti yang saya bilang tadi, dia sudah menjajahi pasaran selama 10 tahun lebih. Karena kenapa dia bisa bertahan sama 10 tahun lebih? Pak berarti dia sudah terjamin kualitasnya oleh dunia salon, apalagi di bagian rambut gitu. Uh, terus menurut Kakak nih uh, apa nih, keunggulan dari makarizo ini dan berikan alasannya? Hmm, keunggulannya salah satunya yang pertama kualitas, yang kedua itu gampang produknya gampang dicari, yang ketiga harganya terjangkau, hmm, yang keempat <coughs> untuk salon jika itu salon, itu dapat e, potongan hargalah di beda kalau yang belinya itu pribadi gitu. Biasanya berapa ya? nih? bervariasi sih kalau misalnya seperti masker rambut ini sekitar 85.000 ribu untuk satu satu buah ya seperti ini kalau untuk orang lain misalkan, untuk pribadi. konsumen yang bukan salah, gitu ya masalah. bedanya sekitar 10% persen hmm. masih aja bedanya iya Wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Asriati Sukma di sini akan menjelaskan dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Penjelasan materinya yaitu kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau t, atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang ia gunakan <tuh> menurut Zedmal dan Bitner, kepuasan konsumen merupakan konsumen yang merasa puas pada produk atau jasa yang dibeli dan digunakannya akan kembali menggunakan jasa produk yang ditawarkan hal ini akan membangun kesetiaan konsumen, begitulah kepada konsumen kepada seseorang konsumen yang kami tanyakan perihal penggunaan kondisioner uh, makarizo. Uh, di situ dijelaskan di situ konsumen menjelaskan bahwa efek dari pemakaian itu sangat bagus di rambutnya jadi uh, dia sudah beberapa kali menggunakan itu dan menjadi konsumen tetap dari makarizo tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.